Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, periode II Juni tahun 2022, ditetapkan pada tanggal 20 Juni tahun 2022 telah menyepakati sawit umur 10 sampai 20 tahun turun 311,72 rupiah per kilo menjadi 2637,14 rupiah per kilo. Rapat selanjutnya diadakan pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Berikut harga sawit Provinsi Sumsel berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, sawit umur 3 tahun Rp2.300 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2.359,19 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.413,41 per kilo. Sawit umur 6 tahun 2461,59 ribu empat rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2504,84 ribu rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2544,24 ribu rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2577,62 ribu rupiah per kilo. Sawit umur 10 sampai dua tahun 2637,14 ribu rupiah per kilo. Sawit umur dua puluh satu tahun dua ribu enam ratus dua koma enam tiga rupiah per kilo. Sawit umur dua puluh dua tahun dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma satu rupiah per kilo. Sawit umur dua puluh tiga tahun dua ribu lima ratus tiga puluh delapan koma satu rupiah per kilo. Sawit umur dua puluh empat tahun dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma satu sembilan rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.407,77 per kilo. Harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp11.956,74 per kilo dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp6.108,28 per kilo dengan indeks K91,04 persen, dan harga sawit untuk tanggal 21 Juni tahun 2022 untuk mendapatkan harga sawit setiap hari. Silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.